Masya, Asia Alterigo Gak bakal mau ngelawasin Masya untuk seorang R7. Mereka sudah kewalahan kemarin untuk menghadapi seorang R7. Ya, yes, dan sebaliknya RRQ mengamankan Esmeraldanya dari Selly Boy karena bisa dibilang Selly Boy kalau di sana dipakai atau bener-bener nge-pick Esmeralda, Esmeralda itu bener-bener mengganggu banget. Ya, kan. Kenapa bisa permainan Esmeralda dari celiboy Boy itu berbeda dari yang lainnya? Yes, jadi mungkin gini, dulu kecilnya celiboy Boy suka main sarung, <laughs> ya kan? <laughs> eh. Nah, Senta <tuk> lo main sarung. Main sarung. Nah, nah. ini, Apalagi jadi Esmeralda ya. aja itu bermain selendangnya itu bagus banget. Cepret-cepret, sana -cepret oh, yeah. pedih banget. Dari sakit. sarung jadi selendang. Iya, iya, Nggak pernah main sarung, nih mirip sama selendang, tipis-tipis. Iya, -tipis. yeah. dan... Oke, okay, udah tanpa adanya Harith dan juga Esmeralda. Dua hero dari Sally dibuang, respect band dari tim Arab, tapi alterigo, Mereka lebih memusingkan dengan split push yang dimiliki oleh tim Arab, terbukti dengan Marsha dan juga Helcurt yang dibuang. Ya yes, benar banget, mungkin yes kajak atau mungkin buruk juga kalau misalkan mengamankan omgak. Oh, Dilepas begitu saja lebih mengamankan saya terlebih dahulu. Oh. Wow, dan ngomong-ngomong ya, dari kemarin tuh ya ada hey, yang datang ke kita ngomong semua dapat Give handphone. Jadi buat kalian di sini yang mau bawa pulang HP bisa langsung ke butnya Black Shark. Penerangan nih bu deh? Bener kemarin ada yang menang. Oke, berarti kalian semua langsung aja datang ke sana. Walaupun jomblo nggak apa, apa kan? Nggak apa. -apa. Kalau nggak salah pakai selfie gitu loh. Nanti di upload di sosial media kamu. Betul. Oh. Kowe langsung aja ya. Langsung dapat HP baru. Bu pakai tipu-tipu. Yes. Original di sini ya? Iya. Ori. Eh, dan ternyata ini kita sudah masuk back pick yang ketiga dan saat lagi band yang ketiga dari tim arakir setelah adanya Kari dan juga Kupra di. RRQ. Ini yang RRQ banget dengan adanya Xbox dan adanya Kufra. Kufra sih. Ini benar-benar kayak hampir bisa dibilang kayak Kufra tuh sering banget untuk di band di turnamen MPL ini dan bahkan kalau misalkan dibilang RRQ dikasih Kufra um, oke okay, ini kayaknya benar-benar akan menjadi match yang sangat benar. Ya. Tapi satu lagi, jangan lupa Sin di season 3 kemarin salah satu hero signature adalah Kari. kari. Jadi kalau Sin kembali ke karinya, kari ya. ini bisa saja cinta lama bersama kembali. Bahkan di group stage juga. Betul. Jadi dia kari udah ketularan tutur ya, udah flicker ke depan, pentam CP ke depan Menang gitu ya. banget, iya. jadi udah mulai uh, dia menjadi salah satu match yang bisa ditakuti sih. Iya, ya. CLPK akan terjadikan eh. sini setelah eh. congnya di dari tim <laughs> pilihan bagi Alterigos. Wah, oh adanya Lunox, Kaja dan juga. Wah, ini bakal sakit banget sih. Dari Maungsi bakal pakai Granger. Permainan dari Maungsi ketika menggunakan Granger juga sangat baik dan pilihan bagi tim Alterigos. Songnya udah nggak ada. Kurang side lane. Online oh, untuk Remici juga. Remici bakal menjadi side lane-nya dengan jangan ngomongin soal fighternya masih ada Tamus, Leomord seperti yang match kemarin ya nggak nggak salah Leomordnya dari si Armichi. berhasil ya, mendapatkan atau maniak juga. Joehead, Joehead yang kemarin Joe sempat tipik. Joehead lebih ke arah support dan itu lebih ke arah kayak lu mau main apa kemarin ditanya. Cuma kalau misalkan match ini menurutku kayaknya yes. agak sedikit nggak bisa sih untuk mereka ini ini gambling juga. Ya. Mereka, uh -huh. dari kedua tim bener-bener ini adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan tiket ke grand final. Betul. Aku setuju sobongoret kenapa? Karena udah ada kaja. Inisiatornya udah ada. Benar. jadi mereka butuh tank cover, mereka butuh tank yang harus berada di depan yang bisa menyerap semua damage dan juga asmara yang ada di lane. Enggak, asmara juga, Bambang. Tapi siapa tahu di sini banyak asmara-asmara dari Ranger Mas ya? Ternyata ya. Oh, tidak. asmara-asmara langsung selingkuh kan Ranger Mas. Asrama. sih, Asrama. RRQ sekarang lagi berpikir keras dengan bantuan coach Acil. Masih menimbang-nimbang hero apakah yang akan mereka baik dan keluarga dari tim Alter Ego sudah berkumpul. Dan ada Nyempil, Doyok, Doyok, Doyo, Nyempil. Wadaw, Doyok kita lihat di sana, dan oh ada Udil. Ada Udil. Ini masuk ke lambe moba eh, nih. Skrit, skrit, skrit, Masuk ke lambe moba, Udil dudul di tempat Alter Ego. Waaaaaah. Wow. Wow. Oh. Lu dasar lu, bikin gosip aja iya wow. Aku resource dari itu ya, dari lambe moba, dan wow Dua okay, Gusion terakhir Gashen gak dan juga Berarti karinya Ramon. akan dipakai oleh Lemon. Yes, Gusionnya yang akan dipakai oleh Sin. Betul, karena bisa dibilang juga Sin ya salah satu player Gashen yang luar biasa. Yeah, signature yeah. hero dari Sin adalah Dia Gashen. kalau nggak salah 800 sekian match, yes. win rate-nya 91, berapa gitu. Ya yeah, Itu benar, yang dimana mana kalau nggak salah Sin bakal menggunakan Gashen dan juga Lemon akan menggunakan kari ya. Iya, dan Alderigo last pick. Waduh. ini yang akan bisa dibilang nge-power-power okay. dari tim RRQ. Yes, tapi sepertinya kali ini uh, seorang Terisla akan menjadi fighter. Dia gak bakal jadi tank ya. cover dan dia bakal jadi fighter Karena sudah ini. ada 2 tank dari tim Alderigo, tapi kalau dari hero-nya aja, kita gak, gak usah ngomong kayak individual skill, apapun. Dari hero-nya, Ranger Mas lebih suka yang mana? Aku to ya, aku lebih suka yang ada gashenya. Iya. Lebih suka yang ada Gashen berarti RRQ, halo. Uh, Captain Cahya, Halo, from Moonton, halo. Halo. Dan dari Google juga, wooo. Datang semuanya ke thank sini Thank you very ya. much, thank you very much. Where's the camera? Yeah. yeah. Dan kalau Cornet, tadi Ranger Mas udah bilang lebih suka tuh, ada yang ada gashen yang Cornetnya RRQ tuh. Iya tuh. Padahal oh, Cornet oh. mau RRQ tuh. <laughs> jadi <laughs> oke. Okay. Jadi RRQ dua-duanya. Padahal, okay, dua RRQ. nggak tau sih. Padahal bedain tuh, Cornet pada. sama Ranger Mas tuh gampang. Kornet ganteng, Ranger masih jelek, udah simpel, kenapa orang suka-suka kembali, kembali lagi pasta. Oh iya. <laughs> Manggilnya Gigi, tapi ngeliat ke Kornet, itu ke aku. <laughs> yeah, jadi Kornet apa? Kornet? Apa Alter Ego? Alter Ego. Oh iya okay. kedua kesel kita sudah memilih, kalau aku sih pilih yang menang aja. Tapi kalau yang di Ginter, sini ya? nih, siapa yang dukung RRG? Siapa yang mendukung tim Alter Ego? sama-sama gemuruhnya, pendukungnya sama-sama banyaknya dan game pertama tentunya akan menjadi pembuktian siapa yang akan mendapatkan poin satu terlebih dahulu yes, benar banget, tapi lumayan ya Bu Cornet ya, pengang sedikit, ya. Oh, iya iya jadi langsung saja kita lemparkan saja kedua caster cita, Ranger Mas dan juga Cornet, yes, terima kasih Clara Monster dan inilah dia Best All antara RRQ versus Yes. Dan tentu. hanya ada satu tim yang akan mendapatkan tiket ke Grand Final. Apakah tim RRQ akan membalikan keadaan dan berada di Grand Final atau Walter Dan tentunya masih dipandu oleh saya, Ranger Mas dan juga partner saya. Cornet dan kita The... berdua adalah Cornet Cor Emas. Dan langsung di arah mid lane kali ini, Shelly Boy yang akan berhadapan langsung dengan Sin dan juga Rave. Seperti yang sudah kita duga sebelumnya, Gatchen akan dipakai oleh seorang Sin. Ya yes, sebenernya, tapi kali ini Rave seperti yang akan mencoba untuk membantu seorang Sin, ingat. Sin memang Gashen yang berbahaya, tapi untuk dibawa ke late game, Sin gak bakal bisa bermain seperti di early game. Dia bakal susah banget untuk nge pick, off, nge -pick off para core dari tim halter Ya sebenarnya apa lagi, kita tahu ya, Cassius dengan kajanya itu bener-bener menakutkan. Benar-benar berani juga lihat, dia berani mengarah juga dan bahkan dibalikan lagi. Langsung digunakan flickernya, dan bahkan RBG juga sekarang. Masih ada pasif dari setelah lebat. lagi, oh pasif dari RBG, masih itu kuat dan bahkan first blood. Ya hanya ada pertukaran kali ini di arah bottom untuk Lemon dan juga ermici dan benar-benar kali ini Sin udah level 4. Sin bisa langsung mengambil seorang Cassius karena Cassius masih menjadi salah satu support tempat yang cukup lembek bukornet. Yes berbagi arah bottom juga juga Boy ingin mendapatkan gold buff-nya dan kita juga di sini gold buff-nya di kontes tapi malah lihat ternyata Kufranya yang mendapatkan kajah-nya Lihat di pojok kanan bawah dan bahkan Gashen-nya. Mm masih ada Bruno of Order yes. dan masih ada Sen juga dan langsung dihajar begitu saja. Oh my god, Sen lihat dengan in celebration menambahkan Lunox di arah bottom lane sedangkan itu seorang Leo di arah top lane masih coba untuk survive ngamanin jungle-nya. Ada Granger di sana. Mereka bermain dengan cukup aman. Mereka bisa memang kalah di early game tapi ingat kemarin mereka pernah menahan tim RRQ dan oh. tapi kali ini R7 harus ditumbangkan. langsung ada pin di arah sana mencoba untuk mengusir dari Mausi, tapi tidak berhasil. Yes, bener banget. Dan di arah bottom lane masih mencoba untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dan bahkan turtle juga sudah mulai muncul RRQ. Mencoba untuk mendapatkan turtle-nya. Dan tak ini, damage-nya besar banget. Dan harusnya ada retribution juga dan diamankan begitu saja oleh seorang, Sid. Wow, ini berbahaya banget karena Sid udah punya turtle buff. Yang tandanya, Ma jangankan mau, sih? seorang Rimichi di level 4 seperti ini belum defense cukup kuat dia bisa di pick dan kali ini lihat Lemon memberikan yang cukup banyak Rimichi benar-benar terkikis defensifnya sedikit demi sedikit. Yes benar banget Sally Boy masih mencoba untuk mengamankan neutral mini di arah bawah ya ada juga kita lihat Sally tidak ada buff di sini ya. Yes benar banget karena tadi dia di pick off di arah bottom lane. masih harus menunggu 2 menit. Tapi serangan itu jangan lupa untuk membeli MLBB World Championship tiket dengan promo kode yang ada dengan tiket hanya ada di My Ticket Asia. Yes benar banget dan didapatkan juga harusnya buff terlebih dahulu dengan menggunakan chaos Assault nya. untuk rotasi lebih cepat lagi dari arah mid lane nya. Cuma tuh dibersihkan oleh seorang gajah dan juga seorang lunak. Dan lihat, udah ada rotasi ke arah top lane. Di sini posisinya udah ada seorang Leo Murphy yang benar-benar menjaga pergerakan dari sih. Ketika udah ada sedikit sinyal-sinyal balikan, eh balikan, sinyal ke arah atas. Eh, masih bisa, tapi kita lihat Leo Murphy masih ada thousand pound dari Yes, masih bisa untuk dihindari dan recall terlebih dahulu, tidak mau memaksakan dengan darah yang Dibilang bilang lo HP banget sih di atas. Yes, ini masih no early game. Lihat ya, dari semuanya, mereka bermain dengan cukup aman. Di arah tengah lihat Finn nya, Tyrant Revenge, enggak cukup harusnya Ranger, terlalu jauh, masih bisa dibersihkan harusnya. Dan bahkan di arah atas juga, leomornya langsung ngepost, Lemon dan juga Rain. pakai akan langsung berotasi ke arah atas, hanya ada seorang Leo Murphy sendirian. Turet pertamanya akan didapatkan oleh tim RRQ. Iya banget tapi kali ini kita bakal menyaksikan dimana tim RRQ lebih bebas lagi. Sin, ngasih semua makanan terhadap seorang Lemon. Finn, mencoba untuk mendapatkan seorang Casius. Tapi Lemon masih objektif gaming, masih mau farming dan farming. Dia butuh gold, dia butuh tuh duit untuk sustain kedepannya Bang Kornet. Yes, ada Akai juga menunggu di tengah Lemonnya di tengah benar-benar dilompatkan, tapi masih ada Phantom step, dan langsung dihindari 1000 poundernya. Dan lihat mekanik dari seorang Lemon, Lemon bukan hanya bisa seorang mage, Lemon juga bisa membuktikan kalau dia bermain offliner dengan cukup kuat. Malah ada salah satu pro player bilang, Lemon itu capable sekali untuk berada di offliner atau sideline. Lebih ke arah safe lane, lebih tepatnya yes. Dia akan menjadi seorang marksman juga Dan turtle sudah muncul di arah bawah Sedangkan di arah tengah mencoba untuk dipus terlebih dahulu oleh seorang Sally Boy Turtle kedua siapa yang akan mengamankan objektifnya Sudah mulai ada muncul tiga refresh, Mulai di kekkan Terkenal serah Cassius dan bahkan ada Cassian juga Dia ajar begitu saja Mencoba untuk masuk Dan adalah di ditidur Meledak ke arah serah Murphy Mencoba untuk kabur Akai dibakar dan harus hilang karena seorang kuda dari barbie tapi liat Selly Boy kali ini masih mencoba memberikan DMS dan Ersem bagus banget sedangkan itu ada turtle yang sedang diamankan oleh para RRQ kali ini di atas yes, benar banget turtle yang kedua dan RRQ ingin bermain objektif di game kali ini tidak ingin kehilangan momentumnya dan bahkan ref lihat ada pinalti si. sudah terkena racun kah masih ada Lihat sini ya apakah masih dengan sorftware tidak racun diteri oleh Cassius. sini ya gasir mencoba untuk bertahan tidak kan bisa Bahkan Hermici juga masih bisa survive. Yes, betul sekali. Tapi kali ini kita lihat ada sedikit blunder dimana Sin, kalau dia bisa tarik short fight-nya, dia bakal bisa ngepickover Hermici. Setidaknya dia tertegron, tapi Hermici juga. Tapi kan ada bantuan dari seorang Cassius, tadi Ermici tidak bisa di dan malah seorang sin yang harus diamankan di area bottom jungle. Yes, bener banget. 17.000 ribu sudah didapatkan oleh RRQ dengan mengamankan kedua turtle-nya untuk early game kali ini. Nah, bahkan di sini masih ada Terran Revenge oh, juga. Okay. Ada F. lagi finnya. Terran Race belum dikeluarkan, tapi mengeluarkan basing ball terlebih dahulu. amankan begitu saja damage dari seorang lemon, dan bahkan dua orang harus hilang. RBG, lemon flicker flikirkan ke depan, mencoba untuk hit, mencoba dan dua orang RRQ, berhasil mendapatkan tiga ini Armiti, Selimoi dan juga Cassius. Wow, ini permainan cukup baik dari tim RRQ. Mereka habis tumbang dari tim EVOS tapi lihat malah mereka jadi lebih ganas. Halter ego dimakan 8 kali. Sedangkan itu dari dua lain yang berbeda mereka di bisah bisa mengurnet. Yes benar banget dan lihat turat keduanya juga sudah dihancurkan. Raja dari segala raja mencoba untuk mengamankan tiket ke grand final tampaknya kali ini. Yes, mencoba bener untuk lebih fokus dan bahkan mencoba untuk benar-benar bermain aman sabar. Dan tidak mau keculik satu demi satu. Yes sang raja kali ini yang mahkotanya sempat terjatuh dia ingin coba untuk mengangkat kembali tapi Alterigo gak bakal nglepasin dengan begitu aja. Ini bisa menjadi hard game untuk para tim RRQ kalau misalnya game ini akan dibawa ke arah late game. Yes, bener banget. 18 detik lagi untuk Turtle yang ketiga muncul lagi. Lagi Cassius ya! Terkena Mystic Ball, terkena dan mencoba untuk maju kali ini sini langsung source spike. Dan bahkan hilang oleh serang Leomord. Oh my god, dua hero dari Alter Ego hilang begitu saja. Wow, lihat dua hero hilang. Sedangkan itu lihat masih ada yang di depan sana. R7 masuk, Finn lihat ada dua. Berantakan-berantakan, mendapatkan seorang IBG. Leomord Vint berhasil mendapatkan Finn. Dan lihat Demis Turret membantu. Tapi Senasi Malepin, R7 di depan dan oh berhasil lewat Leomord be. Hanya tersisa seorang Mausi saja. Yes. Empat tiro hilang dengan cuma-cuma dari tim Outrigo. Oke, Teddy Sidor benar-benar suaranya. Netar tadi ketiga langsung diamankan ya dari tim RQ. Benar-benar bermain sangat amat objektif kali ini. Demakan buff dari tim musuh juga mulai diamankan, dibakar dan langsung diberikan ke arah seorang lemon. Ini ketimpangan network yang cukup jauh, ekonomi yang tidak cukup stabil dari tim Alterigo lihat, mereka kehilangan cukup banyak poin dan 19.000 ribu dibanding tim ARQ dengan 27.000. Apakah ini baru awal dan mereka butuh panas dulu kali Buwana biasanya ya. Oh, uh, Sonata hanya untuk menghilangkan armor dari seorang rave agar dia tidak bersuara karena melalui sentitinya lagi-lagi finnya, tyron revenge nya yang benar-benar menakutkan bersembunyi di balik kerumputan menunggu di arah atas finnya belum ada tyron revenge belum dicas dia maju hanya untuk membuka vision saja mencoba untuk mengamankan tureta tetapi masih belum bisa belum ada lemur filasul lompat tapi langsung di cover begitu saja tyron revenge kalian bangkit taylordes lagi-lagi double kill. Dan bahkan dia langsung di dive begitu saja. Mau dan juga Casius mencoba untuk mundur dan masih bisa bertahan dari Alter Ego. Mereka kehilangan tiga playernya tapi lihat dari tim masih semuanya hidup. Kali ini mereka berhasil mendapatkan air kedua di arah top lane. Bukodens. Dan Sonata dikeluarkan kali ini untuk mengusir mundur. Tidak berhasil dan ternyata senjata. 47 detik lagi untuk Bapak Lord yang terhormat akan muncul di line of down. Yes, so Masih mencoba untuk fokus. Lihat dua ribu sekarang. Oke. Okay. Dan <laughs> nah, kali ini Bungaunet, lihat net berbeda jauh sekali. Ini sulit banget. Ini bener-bener alter ego harus struggle. Kemungkinan ini bakal menjadi game yang ke arah 26 menitan. Oh, oh ayo tuh. Dilihat betapa ramainya tenis indoor. Oke okay, Bungaunet. Semua Tennis indoor minta suaranya pokoknya ya pokoknya lihat, lihat teman-teman pokoknya. Oke oke Tennis Indor Senayan siapa ya. Tennis Indor Senayan mana suaranya. Gitu oh. dong. Rubuhin kalau bisa rubuhin. Yes, Nanti yang super. ganti konek tapi rem kali ini tegaknya demand cukup besar dan armornya harus pecah. Lihat Tsunata di polop kali ini tidak berhasil mendapatkan kalau saja peluru tiga-tiganya masuk ke jantung seorang ref dia bakal tumbang tersungkur di sana pokornya Yes berbadan Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di lockdown selamat datang Bapak Lord yang terhormat untuk pertama kalinya kali ini benar sekali dan bahkan kita lihat sini juga masih belum di kontes refnya juga tidak pulang dia lebih mengamankan di arah atas lihat ada revenge-nya kena dari Michi lagi belum ada terhadap race. dan dari Michi-nya kena lihat dia menjadi orang lemon karirnya terlalu besar satu hero lagi hilang satu persatu dari alter ego yes, dan bahkan Lord yang terbuka bebas untuk Yes, bener banget. Tapi kali ini kita bakal menyaksikan dimana dari tim Alter Ego. mau ngelapasin begitu aja. Mereka masih mau memaksakan kontes. Gak ada dari Vici atau engga. Finn lagi-lagi berhasil pada satu burung. Lagi burung yang cepet diceruasin. Langsung disurat oleh seorang raksis. Dah liat. Desonata memfollow up. Tidak berhasil Bang Orne. Ya sebenernya HP ya dari Rave dan juga Lemon tapi masih mencoba untuk mengamankan Lord yang pertama. Masih ada Murphy juga mengamati Panda si Akai pelan-pelan di rerumputan. Masih mencoba melihat belum masuk dan memaksakan untuk... RRQ oh. mendapatkan lord Dalam. yang bersama. Tapi si sudah udah mulai masuk, udah karena Leon Murphy. damage-nya masuk dan big kill didapatkan oleh seorang sit. Kali ini dia gak peduli apapun yang terjadi. Terstandung Source Prime bakal di takedown karena dia tahu dia menang poin, dia menang network. Jadi dia punya damage yang cukup besar, tapi ini udah masuk mid game. Hati-hati karena di late game sekali, Gashen sulit untuk bertindak. Bro, yes bener banget, dan dia diamankan terlebih dahulu menunggu untuk Lordnya jalan di arah bawah kali ini. lemon lemonnya lebih milih untuk recall ah. terlebih dahulu karena dia out of mana. Yes out of mana, dan kali ini lemonnya juga dia benar-benar fat. Lihat dengan multi hunter-nya dia berhasil mendapatkan 4 poin. Dan dari tim RRQ bagus sekali, dia ngambil tiga sisi yang berbeda. Dari top, bottom, dan mid, dia push semua meskipun di topnya itu adalah seorang kufra tapi dia membuka vision yes. untuk melihat para pemain tim Altarigo di mana keberadaan dari para kail dan ekor eh, ekor Yes, Tor kori gor bukan tapi ngomong <laughs> <laughs> salah Kok kurang. Kok kurang. loh kok nggak ada tapi kita lihat di sini sekali di area bottom lane dan juga di area atas ini Gufranya yang ini. split ya. Ini bahaya. Lihat momornya. Ini bakal bisa dikeker. Tapi gak tau bakal dipaksa apa enggak. Dan coba dipaksa berhasil. Oh, berhasil. rival kayaknya. Dan bakal langsung ada penalti zone juga. Barfield dikeluarkan adalah. Lashidas ini sini, luar menendak. Tapi Gashen harus hilang. Leo Morphie sekarang langsung disambit. Oleh serang R7. Tapi Dan Selly ini juga terakhirnya pecah. Dan langsung diamankan begitu saja. Langsung ke belakang lagi tidak mau memaksakan karena gasianya sudah ditumbangkan gasenya sin akhirnya ditumbangkan dan ini dia lihat tadi seorang sekaliboy dia free banget dia ngasih skill asal arah belakang kayak please please gitu bang konid yes benar banget dan mencoba untuk farming lagi diamankan buffnya Benar-benar untuk Farah Meina lihat tuh ternyata diganggu begitu saja. Walaupun tadi ada penalti zone yang benar-benar mengunci pergerakan dari Gassionnya. Ya. Dan harus diamankan tapi lihat at least mereka dapetin ini hitam terlihatnya di arah bawah. Iya yes, sebenernya itu benar suatu keunggulan kenapa ketika ada push uh, yang selanjutnya kali ini. Dari, dari tim Alterygo mungkin bisa untuk di, dipecah ya warnya bisa dipecah. Dan dimana tim Arki bisa berhasil mendapatkan atas dan juga tengah. kalau Finn udah ngawarin tangan-tangan pairnya itu Udah ngeker ya. Degser nggak sih lo ya, oke. Untuk... Iya, tapi itu kayak pemainan teman saya ya. Oh, bagus bener banget. bagus oh. banget emang. Hmm. Benar-benar. Itu bener. bermain kufra yang baik dan benar. Yes, adalah bener seperti banget. ini. Iya, seperti itu ya. Iya. Ya, nilai dia itu sudah diamankan dan menuju ke arah Blade of despair dari Leomordnya. Oke. Okay. Oke. Okay, dan untuk Lemon dia masih ingin sustain, dia butuh Thunderbolt dan kali ini dari Arati Malterigo, mau okay. Oke. Si, Udil uh, banyak banget di land of down, eh, Udil, eh. Dia eh, memilih endless lagi. battle, bung Conan. Dibandingkan bloodlust, kalau aku sih bloodlust ya. Aku bloodlust nih sama kayak kayak rek lah. <laughs> Ini Tip, tipis-tipis, aduh, uh, sakit. Oke, enam puluh detik lagi atau satu menit lagi untuk Lord yang terhormat untuk datang lagi kedua kalinya di land of down, masih mencoba untuk dipus, diperes, ditahan, ketiga lennya atas, bawah, kanan, kiri, atas, tengah, dalam, semua luar ya, benar banget. tapi kali ini Kieshus kurang agresif. Kenapa biasanya? Karena Kieshus sedikit berhati-hati dari pergerakan seorang Finn. dan memang Finn ini menakutkan. ditambah lagi kita lihat Finn dia udah tebal banget. dia udah punya course almond, udah anti kuiras, dan juga udah ada immortality bung tapi belum ada shadow mask. kalau ada shadow mask ini lebih horror lagi. hilang tiba-tiba loncat bawah kadi gau, bawah kadi Wow wow 20 detik lagi, yes. untuk Bapak Lord yang terhormat akan yes. muncul, ini baru Lord kedua Kedua. Santai aja. Lord kedua game pertama. Oke, okay, wal. Wow. Santai wal. Wow. Biasanya berapa Lord ini? 5 aku. 5 ya. Kemarin Alterigo juga sama RRQ. Oh iya benar juga. Persis. Persis. Bukan persis. persis. Apakah akan lima Lord, Lord lagi? Kita bakal lihat apakah sampai you. delapan tapi zona Sonata tidak berhasil mendapatkan satu Lord tapi serangan itu Finn mulai tertangkap. Oh. Bakal coba di wall up kali ini. Finn tapi masih bisa survive. Langsung ada Sellyboy dengan skill assault berhasil memecahkan immortality dan rep mencoba untuk membakar burungnya. Dan berubah sampai. Sasabal didapat gol oleh suara Gani dan bakal langsung di back up oleh juga double kill. Dari seorang lemon dan bakal harus kehilangan dua hero nya dan Lord yang terhormat terbuka bebas kali ini untuk tim RRQ. Yes, lihat kali ini dia masih mencoba untuk lihat menambahkan. Lilihan gajetnya masuk. udah mulai masuk tapi kita udah hilang langsung di ternak, itu hilang. Kalian lihat, berhasil menambahkan di debiter ternak, tapi si hilang di telan bumi. Yes, bener bang Wawzi, mencoba untuk mengharas api liat gak kena benar-benar masih bisa dihindari dia sana banyak juga satu hit lagi enggak dimajin lagi untuk memecahkan immortalize tapi masih ada R7 mencoba untuk menghajar Saudara KC dan ada flikker dihajar balik. Kalian hey, lihat tadi sana ada suara Sellyboy. Berhasil di ratat. Like. Hanya tersisa seorang Leo Murphy Kali akainya ini. saja dan base to dia terbuka bebas. Raja dari segala raja tampaknya mencoba untuk fokus G perdana, R berhasil mengamankan poin yang pertama dari tim Australia kali.